Hai hai hai Punya peliharaan memang menyenangkan dan membuat seseorang tidak kesepian Tradisi seperti ini memang sudah berlangsung sejak lama Tak hanya hewan rumahan seperti anjing dan kucing saja Bahkan harimau sampai ular pun bisa dijadikan teman bermain Mereka bisa menjadi sahabat baik bagi manusia Dan bisa memperlakukannya dengan baik Untuk memelihara hewan yang notabene-nya tergolong buas Kita harus ekstra hati-hati karena bagaimanapun naluri kebinatangan mereka tak akan hilang begitu saja. Sedekat dan serat apapun hubungan dengan mereka, manusia harus tetap waspada. Kesalahan perlakuan terhadap para binatang ini mungkin akan membuat kalian berakhir tragis seperti orang-orang ini. Dipatuk king cobra. Berita kematian seorang remaja sedang santer diberitakan oleh berbagai media. Bocah tersebut meninggal karena dipatuk tangan kanannya oleh peliharaannya sendiri saat sedang memamerkan ular King Cobra pada Car Free Day atau CFD, Bundaran Besar, Palangkaraya. Rebaja tersebut sempat dilarikan ke rumah sakit Dori Silvanus, Palangkaraya, namun tampaknya hal tersebut tak membantu banyak. Meski sudah disuntik dengan enam jenis serum anti racun ular, pihak medis tetap tak bisa menyelamatkan nyawanya. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Dikroyok Peliharaan Mungkin kalian pernah mendengar tragedi meninggalnya seorang anak perempuan asal Malang karena digigit anjing pitbull klasik peliharaan orang tuanya pada 2017 lalu namun kali ini pria asal Sulawesi yang menetap di Batam tewas tanpa diketahui karena dikeroyok oleh kurang lebih tujuh anjingnya yang kelaparan hal tersebut diketahui tetangganya karena mencium bau tak sedap dari rumahnya ternyata mayatnya sudah dalam keadaan mengenaskan dengan tanpa kepala setelah diselidiki kepolisian Batam tengkorak kepala yang ditemukan di dapur diduga karena ia diserang anjing yang agresif bagaimana tidak Tetangganya menuturkan korban pulang ke kampung selama dua minggu dan membiarkan peliharaannya kelaparan. Namun saat kembali ke rumah, hal tragis ini tak bisa dielak lagi. Dimakan Peliharaan Kejadian kali ini berasal dari Ohio, Amerika Serikat. Seorang pawang harimau yang tewas mengenaskan dan menjadi santapan hewan kesayangannya. Bukan sembarang orang, ia memang sudah dikenal sebagai sosok spesialis pelindung kucing raksasa langka yang tak mengenal rasa takut. 2006 menjadi tahun paling pahit untuk dikenang bagi keluarganya. Ketika itu, korban sedang berada di dalam kandang harimau sendirian. Sialnya kandang kucing besar tersebut ternyata terkunci dari luar. Tanpa alasan dan tak ada saksi, harimau yang selama ini ia latih menerkam dan membunuhnya hingga terluka parah dan tewas. Masih banyak kejadian orang meninggal karena digigit, diterkam, atau dicakar oleh hewan peliharaannya sendiri. Memang, walau sedekat apapun, kita semua harus tetap waspada. Yang namanya juga binatang, mau dilatih bagaimanapun juga, naluri mereka sebagai hewan tetap ada, dan sewaktu-waktu bisa membahayakan. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian?